Assalamualaikum sahabat bas, udah lihat belum? Kemarin ada yang lagi viral di tiktok Daftar haji 2022 harus nunggu sampai tahun 2100 baru berangkat Masya Allah, emang antusias kaum muslimin begitu besar untuk bisa memenuhi panggilan Allah Sampai-sampai antriannya puluhan tahun Tapi kalau takut keburu tua atau sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan Allah Ya umrah dulu, sembari menunggu antrian haji yang panjang Semoga umur kita disampaikan untuk ibadah haji. Tenang saja, umroh sebelum haji itu boleh dan sah kok. Karena umroh juga merupakan panggilan Allah sebagaimana haji. Bahkan Rasulullah juga melaksanakan umroh tiga kali sebelum haji. Untuk berangkat umroh cenderung lebih mudah, tidak harus antri panjang, dan biayanya juga relatif lebih murah. Apalagi umrohnya bersama Bas, udah pasti lebih murah. Mudah dan insyaallah sesuai syariah. Mengurus paspor kami dampingi juga, manasik dua kali, dan PP bandara kami jemput. Sebab mudah bukan? Ayo, kuotanya terbatas loh.